baik yang sudah hadir boleh nyalakan kameranya. Kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Lihat ke kamera semua, senyum 321. Lanjutannya, kalau di sebelumnya kita bahas tentang pembelian, kalau yang lanjutannya sekarang adalah penjualan atau sales order management. Nah, ada dua aktivitas yang nggak ada di siklus ini, teman-teman. Jadi pada saat kita ngebahas penjualan kita akan langsung step satu. Itu adalah sales order. Sales order ini adalah dokumen penjualan. Jadi, kita sekarang transaksinya adalah perusahaan kita jual barang ke konsumen. Nah, kalau terjadi penjualan itu, maka dokumennya ini namanya sales order. Nah, tapi sebelum ke langkah satu ini, ada dua dokumen yang biasanya ada. Ini istilahnya pre-sales activities. Pre-sales activities itu ada dua. Inquiry sama quotation. Biar nggak hilang. Ini AIDES perusahaan kita. Kemudian ini vendor kita, Baltus. Kemudian pada saat jadi AIDES ini berarti jadi customer. Kita ya, kita beli barang. Ini adalah vendor kita. Kita punya kebutuhan. Dokumennya purchase requisition. Kemudian kita pas minta penawaran ada request for quotation nih materi yang lalu. Lalu kita yakin beli berarti kita buat yang namanya PO. Kemudian terima barang good receipt, terima tagihan invoice verification. Ini yang sudah kita lakukan. Purchase requisition dikirim ke vendor atau kita buat request for quotation maka vendor akan nyariin harga, inquiry. Kemudian ketika dia jawab request for quotation, dia akan buatkan namanya quotation, lalu kirim ke kita. Kalau kita yakin belanja ke vendor tersebut, maka vendor akan membuat sales order setelah itu dia akan nyiapin deliverynya nya setelah nyiapin deliverynya kirim ke kita ini jadi good receipt di kita lalu kita vendor Nagih berarti dia bikin billing kirim ke kita jadi invoice verification. Seperti itu prosesnya. Nah, ini yang terjadi waktu ini request for quotation juga ke sini bisa jadi inquiry ya. Kemudian kalau yang hari ini nah, kita diperkenalkan karena prosesnya penjual pembeli penjualan barang, maka posisi kita sekarang jadi di bawah yang sekarang ya, yang modul yang sekarang. Berarti kita sebagai vendor dan customer kita adalah rohrer. Ini adalah customer kita yang akan beli barang ke kita. Pada saat customer punya kebutuhan, dia akan punya purchase requisition, itu di internal dia sendiri. Kalau dia punya kebutuhan dan minta penawaran, dia akan buat request for quotation sampai di kita kita cariin barangnya kita cariin harganya lalu kita buatkan surat penawaran kirim lagi ke dia kalau dia si rohrer itu yakin belanja ke kita maka kita akan buatkan sales order lalu kita atur pengirimannya setelah itu kita buatkan tagihannya nah pada saat di sini inilah yang namanya pre sales activities Jadi kalau nyambung ke modul pada saat pre activities itu ada inquiry, ini pencarian harga sama quotation. Jadi belum dinamakan pre activities tuh karena belum tentu dia belanja ke kita. Siapa tahu dia belanjanya ternyata ke yang lain ya, berarti kalau belanja ke yang lain, customer kita nggak akan buat PO, kemudian nggak akan kita nggak akan buat SO untuk dia. Tapi kalau yakin beli ke kita, belanja ke kita, maka kita akan buatkan SO. Nah, yang di siklus, yang digambar yang di siklus, ini sudah start kalau terjadi penjualan. Makanya dia langsung nomor satu itu adalah sales order. Ini yang benar-benar customer Kirim PO-nya ke kita, di kita jadi sales order. Setelah itu, setelah ada sales order, kita cek barang kita ada nggak, Bisa mencukupi enggak. Misalnya customer kita belanja 10 printer. Ini seperti yang nanti di exercise ya. Maka kita akan cek apakah ada nggak. Kalau ada, maka kita akan keluarkan barang dari gudang. Dokumennya namanya outbound delivery setelah itu kita akan pilihkan transportasinya untuk pengiriman 10 printer ini pakai apa. Lalu ada picking dan packing, menyiapkan barangnya dari gudang. Setelah itu ada good issue. Kalau good issue ini berarti beneran barang keluar dari gudang dan stok berkurang. Stok berkurang di gudang kita. Lalu yang terakhir kita kirim tagihan. Jadi ini adalah siklus yang terjadi di penjualan barang. Mulai dari SO asal udah yakin bahwa customer kita belanjanya ke kita, baru kita siapin barangnya, cek ada atau tidaknya, buat surat pengeluaran barang, surat mengeluarkan barang dari gudang, siapkan transportasinya, kemudian picking packing berarti barangnya dipisahin dari gudang, kemudian good issue ini dokumen keluar barang dari gudang dan tagihannya. Kalau yang 8, kalau modulnya berwarna, warnanya kuning. Ini akan dilakukan pada saat nanti unit 5. Seperti itu. Nah, ini juga sama refer dokumennya. Kalau waktu teman-teman belajar pembelian, good receipt itu kan referensinya PO. Kemudian invoice verification itu referensinya good receipt dan PO. Ini juga sama. Untuk delivery, ini referensinya ada SO. Untuk billing referensinya dua, Delivery sama SO. Jadi bisa ngelakuin tagihan itu kalau memang sesuai dengan SO-nya dan barang yang dikirim juga sesuai. Kalau 10 printer ya berarti deliverynya 10 printer ya berarti billing-nya juga 10 printer, seperti itu. Sampai sini oke okay nggak, teman-teman? Oke, okay. ya, nah, Kalau waktu pembelian masa datanya apa, teman-teman? Silahkan, ada yang mau jawab. Pas pembelian, master datanya adalah? Kan unit uh, 4 itu kan ada tiga bahasan ya. Unit 4 logistik. Ada pembelian. Ada penjualan, nanti setelah UTS ada produksi. Nah, Master datanya pas pembelian apa nih? Masih ingat nggak? Berarti butuh vendor master data sama material master data. Belanjanya ke siapa, kemudian barangnya apa. Kalau di penjualan di sini ada customernya siapa, kemudian barangnya apa? Itu master datanya, teman-teman. Jadi, pas di modul, teman-teman cek ini ada master data customer, dia siapa, kodenya berapa, kemudian barang yang dia belanja apa aja. Kemudian, untuk delivery. Nah delivery ini nanti ada dua step pada saat teman-teman uh, lakukan di exercise-nya. Jadi benar-benar harus dilakukan dua-duanya. Kalau nggak dilakukan, nanti barangnya itu seolah-olah kayak nggak keluar dari gudang, ya. Jadi good issue itu nanti ada dua step pada saat exercise saya bahas ya, seperti itu. Ini delivery barangnya keluar dari gudang, lalu setelah itu yang terakhir itu billing, nah ini dokumen keuangannya. lalu dokumen flow secara lengkap, jadi dokumennya kayak gini, ordernya, deliverynya, invoice-nya. nah ini akan mengcreate yang namanya accounting dokumen, karena di unit 4 belum memproses keuangan sama sekali. kita baru proses accounting dokumen ini, bayar ke vendor, kemudian kita terima uang dari customer kita itu waktu nanti di unit 5.